Wah wow. Wah wow. Tumpah teman-teman Wah wow. Ayo sekarang kita muat pasir ya teman-teman Wow Lihat teman-teman Kita muat pasir buat bangun rumah teman-teman Ya teman-teman. Wah, udah penuh, teman-teman. Tuh. Kita bawa ya, teman-teman. Pastinya, teman-teman. Wah. Tumpah teman-teman. <laughs> Lihat aduh. Kawat ini teman-teman. Wow. Taasirnya tumpah teman-teman. Ayo kita angkut pakai. <laughs> hmm kita isi lagi teman teman pakai hmm. pakai ekskavator ya teman teman kali ini jangan sampai jatuh lagi teman teman kita harus hati hati Wow, udah penuh teman-teman. Ayo teman-teman kita jalan. Terus kita jalan terus. Kita baca teman-teman, banyak cekungan, dua, dua, dua, dua, dua. hampir jatuh. Teman-teman, ayo kita turunin pasirnya. Teman-teman, pelan-pelan buat kita bangun rumah. Kita naik ya, teman-teman. Wow! oke okay. udah ya teman teman